Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor di mana pun Anda berada kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Villar. Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Les Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Di tanggal 26 spesial ulang bulan yang ke-15 Abang L Papa Bilar satu jam yang lalu dia punya seragam pribadinya. Persahabannya mengunggah foto Abang L dan di slide kedua foto Papa B yang tentunya waktu masih kecil. Namun, di postingan ini pun Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat: "Sebutkan lima persamaan foto ayah dan anak ini. BTW, gua dulu suka mikir apa ya bisa tipis gitu kepalanya." Wow, persahabat ini pertanyaan dari Papa Bilar Sebutkan lima persamaan ya Foto ayah dan anak ini Kita lihat persahabat, ya begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antara dari Kak Mary mengatakan Sama-sama punya Lesti kejorak, katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari Kak Rivi Anak zaman now sama zaman old, katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari AAB nih persahabat yang Mengatakan kok mirip ya, ada Masya Allah banget Memang persis banget, ya, anak dan ayah. Masya Allah, ekspresinya pun sama banget. Mudah-mudahan sehat terus untuk Papa B, Abang L, Buda Lesti. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Berikutnya, persahabatan kita lihat juga di storynya Buda Lesti. Ini baru saja mengunggah sebuah postingan di persahabat, ya. Buda Lesti juga sini menulis sebuah kalimat. Yuk, perbanyak amalan di bulan Ramadan, salah satunya dengan berzikir, tasbih digital cantik dari MM .official. Wow, namun kita dibikin salvok banget, persahabat ya. Di alat zikir, tasbih digital ini ada nama Lesler Family, ada nama Papa Bi, ada nama Bunda Lesti, ada nama Al-Fatih juga di sana. Masya Allah, komplit dan lengkap sekali ya. Mudah-mudahan. Tentunya di bulan puasa ini, kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Dan amalan-amalan pun diperbanyak lagi di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah. Kemudian juga, para di berikutnya, pasti kalian semuanya terharu campur aduk melihat podcastnya Papabi dengan Irwan Syah dan Tiku Wisnu. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya persahabatia ya, di sini ada momen, momen di mana Papa Bilar tentunya menyampaikan menjelaskan. Ada salah satu ibu-ibu ketika Papa Bilar mau ngambil duit di ATM, ibu-ibu tersebut menghampiri Papa Bilar dan tiba-tiba menangis langsung minta maaf, meminta maaf karena dulu pernah persahabatia, ya, tentunya pernah melakukan kesalahan pastinya kepada Papa Bilar berprasangka buruk dengan Rizky Bilar dan tentu persahabat Papa Bilar pun lapang dada memaafkan ibu tersebut Masya Allah saling memaafkan mudah-mudahan yang tentunya berprasangka buruk yang dulunya pernah tentunya menghina memfitnah apalagi persahabat ya. yuk Tentunya langsung minta maaf kepada Papa B mudah-mudahan tentunya kita semuanya saling memaafkan Begitu banyak juga bersahabat ya tanggapan komentar dan respon yang diberikan diantaranya dari akun Hakaniati. Masya Allah bagus vlognya banyak hal baik yang bisa diambil dari obrol mereka untuk menjadi pelancaran di dalam kehidupan kita Bismillah, semoga Allah jauhkan lesar family dari orang-orang yang berniat tidak baik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus. Amin, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Sandal Putih Bilar. Bersyukurlah yang kemarin berpersangka buruk bisa minta maaf langsung ke kakak lah kalau nggak ketemu dan sudah ikut menghujat dia padahal itu hanyalah hasil fitnah orang terus gimana coba dosanya akan tetap kita bawa selama kita minta maaf langsung dan dia maafin yuk persahabat dan yang membuat kita bangga dan kagum juga dengan sosok Rizky Bilar ada tentunya momen juga penyampaian Papa Bilar mengenai salah satu karyawan. Walaupun tidak ada spill, pasti kalian tahu karyawan ini persahabat ya Itu adalah asisten rumah tangganya Papa B. Kita sebut saja namanya Novi, persahabat ya Kalian warga Kona pastinya tahu banget ya ART yang terjadi diangkat menjadi asisten oleh Papa Bilar ketika tentunya menikah Persahabat Papa Bi dan Bunda Lesti Namun persahabat ya Papa Bilar Ini mendoakan Untuk Mantan karyawan tersebut Luar biasa Begitu Luas hatinya Papa Bilar Kita selalu belajar Kebaikan dari Idola kesengan kita Tentang kesabaran Masya Allah luar biasa pokoknya Leslar Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang Baik dan selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin dan mudah-mudahan juga, para dia kita semuanya selalu sehat, bahagia, dan makin kompak untuk mendukung Leslar. Tetap support dan doakan yang terbaik untuk keduanya. Bismillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu bahagia. Dan tentu, para sahabat, kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menuju terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.